Baik, Bu, teman-teman, selamat berjumpa dalam program pola hidup sehat. Ini adalah sesi yang menjelaskan winhof 2. Dalam sesi yang pertama menjelaskan regenerasi sel. Sesi yang kedua menjelaskan winhof 1. Jadi kalau baru mendengar, melihat YouTube rekaman atau workshop ini nanti di WA grup ya, diulang sesi regenerasi sel dan sesi Wim Hof 1. Tapi sekarang ini adalah penjelasan mengenai Wim Hof 2. Karena dalam pola hidup sehat ada 14 modul dimulai dengan regenerasi sel, Wim Hof 1, Wim Hof 2, body scan, uh, autonomic nervous system dan deretannya dengan aneka tema seperti ucapan syukur, ketenangan batin, kebahagiaan ada nafas ini tiga, ada self-image terapi satu, self-image terapi dua, ada inner healing, ada pelajaran mengenai personality, pemulihan secara kepribadian, karena kalau kepribadian dipulihkan, badannya sehat, inner healing hatinya dipulihkan, badannya sehat. Lalu ada bahkan ada juga modul mengenai deep sleep nyenyak, mengenai antioksidan, mengenai probiotik, ya, dan diet. Diet yang saya ajarkan adalah genomic diet. ya Minimal, kalau genomic diet karena butuh tes DNA itu cukup mahal, ya sekarang masih 8,2 juta, tapi bulan September nanti sudah mulai 10,7 juta. Tapi itu buat sekali seumur hidup dan menjadi aman. Saya pagi-pagi ini sudah dapat wa Pak, teman saya ikut kelompok lain untuk sembuh dari diabetes dan sekarang ketakutan karena mentornya kena stroke. <laughs> Saya itu dapat WA seperti itu, itu bisa seminggu dua tiga kali, di mana orang diet keto radikal, bukan diet keto yang kita ajarkan di grup kita yang namanya KFLS, yang diajarkan sama dokter Mira, yang sudah lima tahun lepas obat, lepas insulin, Berat badan dari 117 menjadi 67, tapi tidak ada efek samping. Karena tetap makan sayur dan makan bumbu sejak awal. Nah, Yang mengajarkan KFLS ini, Mas Tio namanya gurunya. Di mana Mas Tio punya anak lahir dengan lumpuh, dia belajar sangat detail mengenai diet, dan ketemulah KFLS ini untuk menyembuhkan anaknya. Dan anaknya sembuh, bisa berjalan. Itu sampai diundang luar negeri kemana-mana. Dietnya kayak diet gitu, tapi namanya KFLS. Tetap makan sayur, tetap makan bumbu, gitu ya. Dan tidak ada di kasus dalam kelompok ini seperti dalam kelompok radikal yang lainnya, di mana orang diet keto, gitu, prostatnya bengkak, ginjalnya bermasalah, kena stroke, kena kolesterol melambung. Betul, kolesterol tinggi nggak masalah selama selama gulanya rendah. Begitu gulanya glukogenesis bergejolak, gulanya naik tinggi, pas kolesterol tinggi, ya Siapa yang menjamin gulanya rendah? Saya nggak ada masalah gula kok, Pak. Ibu saya diabetes. Dari umur 35, suntik insulin, suntik obat. Bapak saya tidak diabetes. Tapi suatu ketika, bapak saya menghadapi demo. Karena bapak saya adalah ketua eh, museum, Radia Pustaka di Kota Solo menggantikan Bahadi, ya yang dikambing hitamkan istilah saya begitu. Nah, Bapak saya menggantikan, tapi masalahnya masih ada mahasiswa demo. Bapak saya gulanya melambung 600. Kalau melambung gula 600, tidak masalah. Kalau gulanya di bawah 220. Makanya orang itu nggak bisa bahwa yang penting gula rendah, kolesterolnya tinggi nggak apa-apa. Dokter itu ilmunya ratusan tahun di mana asam urat ada batasnya, kolesterol ada batasnya, bahkan minum probiotik aja ada tanya dokter, boleh nggak sehari liter? Tidak boleh. Buat apa? Nanti malah bisa sakit. Jadi segala sesuatu ada ukurannya. Nah, kembali ke olah nafas kita. Saya karena begitu banyak, bahkan pesan saya masuk rumah sakit dengan diet itu, malnutrisi. Ya. Saya punya teman di Palembang, malnutrisi. Jadi diet yang tidak benar itu berbahaya. Nah, yang kita ajarkan adalah genomic diet. Tapi kalau genomic diet itu nggak punya uang dan mahal, ikuti saja KFLS. Nanti sedikit-sedikit sayur buah bumbunya dikembangkan mana yang tidak menaikkan gula. Itu khusus untuk yang diabetes. Ya. Kalau yang kanker, kan ada WA group kanker. ya. Oke, nah sekarang balik ke olah nafas. Olah nafas sendiri modulnya begitu banyak. Nah, kita hanya menjelaskan sekarang ini Wim Hof. Karena modul 3, 4, 5, 6 terus sampai 14. Nanti kita akan tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mata ditutup, lidah bentuk ke atas gitu ya. Nah, sekarang bicara Wim Hof. Wim Hof 2 sama dengan Wim Hof 1. Pokoknya Wim Hof sama ya. Tarik lewat hidung. Buang lewat mulut. Ya, tarik lewat hidung. Efek sampingnya apa? Kalau buang lewat mulut, tentu haus. Makanya boleh sambil minum. Atau minum dulu, ya, baru olah nafas, Nah, Posisinya, boleh duduk ya di kursi. Yang penting waktu duduk di kursi itu, ya, saya tunjukkan, ya, kakinya itu harus minjek rantai, tidak menggantung. Ya. Tentu ada orang yang pendek, nah kakinya gantung, silakan diganjel dengan bantal, ya diganjel dengan sesuatu supaya enggak gantung. Itu dari segi kaki. Bagi yang diabet, kalau olah nafas mimbof, pas tarik pelan-pelan, ya, sekaligus jelasin aja, ya, boleh waktu tarik nafas. Itu sekaligus olah nafas dengkul, terutama olah nafas mimbof, ya. Yang bukan mimbof, jangan, karena harus tutup mata, harus konsentrasi, nggak boleh pakai gerakan. Bimbof, boleh waktu tarik nafas. Ya. Jadi waktu tarik nafas, tarik nafas. Nah, ujungnya lihat, dikiri sedikit, supaya sebelah bawahnya ketarik. Ya. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Itu boleh untuk gerakan kaki waktu nafasnya pelan-pelan. Kalau satu itu kalau 200 lepas tarik, maka mulai ke 100 atau ke 150 boleh. Waktu nafas pelan-pelan, metode Wim yang dua sekarang ini, boleh juga misalnya mau tangannya yang digerakkan. Ya. Saya nggak diabet, Pak. Nomor tangan saya itu kok pegel-pegel gitu ya. Tarik nafas, lepaskan. Boleh begini ke atas. Boleh ke samping. Tarik nafas, lepaskan. Pak nah, punggung saya ini kok kayak ada yang terjepit nggak enak di sini. Tarik nafas, lepaskan. Pak lepaskan. Kayak begini kan ini akan terbuka nanti saraf di disitu bisa kayak keluar lepas gitu ya jadi itu boleh untuk bimbof ini boleh pakai di gerakan sekarang posisi tangan kalau teman-teman yang pertama kali olah nafas kita boleh kalau mau peragaan ya boleh kalau mau langsung kayak ini namanya workshop praktek coba teman-teman yang baru pertama kali ya olah nafas tangannya boleh dikepelkan nah, tangannya kepalin begini ya. Ya, Terus mencoba tarik nafas sekuat mungkin ya, sepanjang mungkin. Ya, tarik nafas apa yang terjadi berat sekali. Tarik nafasnya mau 12 detik mana bisa, gak bisa ya? Tarik nafas, aduh, berat sekali. Oke, sekarang gampang. Coba tangan aja dibuka, gitu ya? Tangan dibuka, tarik nafas. Iya, Pak, lebih panjang ya. Lebih panjang tubuh kita itu satu kesatuan, nggak bisa jempolnya kena paku. Lalu mulutnya bilang begini: "Rasain lo pecicilan! <laughs> Rasain, nggak bisa!" Saudara jempol kaki kena paku, kepala yang cenok-cenok. Makanya, kalau tangan terbuka, kita bisa menarik nafas lebih panjang. Maka, olah nafas semua tangannya dibuka. Ya, kalau mau pas mau diangkat tangan, ya paling enggak kan bukan begini, <laughs> ya dibuka. Atau begini, nah, posisi tangan. Kalau duduk, ya, kalau duduk maka taruh di atas paha. Tarik nafas, lepas nafas, begini. Ya, itu dari posisi tangan. Nanti yang tidur, saya nggak usah peragakan. Saya tunjukkan YouTube-nya sendiri, ya. Nah, sekarang nafas perut atau nafas dada? Boleh salah satu, boleh dua-duanya: nafas dada, ya biar gampang. Nafas dada itu ya begini, ya. Nafas dada itu ya, tarik nafas kita kembangin, apalagi kalau tangannya diangkat ya di dada akan mengembang, ya. Jadi tarik nafas, kalau kita tangannya di dari bawah ya tarik nafas, uh, lepaskan. Tarik nafas, uh, berarti nafas dada. Kalau nafas perut, ya kalau nafas perutnya Wim ya, bukan Pranaya tujuh, bukan yang lain-lain ya, karena ada yang kebalik malah ya. <kuh> kebalik itu waktu tarik nafas. Perutnya dikempesin, tapi kalau Wim Hof, nanti saya tunjukkan juga videonya Wim Hof sendiri. Ya, kalau kita tarik nafas, ya mau duduk, mau tidur sama. Tarik nafas, kalau nafas perut. Itu berarti nafas perut. Kalau nafas perut dan dada supaya bisa panjang. Nah, memang pas nafas dada, perutnya otomatis akan kembali ke bawah. Kalau kombinasi Nafas perut dan dada nggak bisa dada dulu, misalnya tarik nafas, perutnya mau dimajuin nggak bisa ya, tapi perut bisa maju dulu, baru dada naik ke atas. Jadi kalau tarik nafasnya pelan ya, agak-agak kuat, tarik nafas. Jadi perutnya dimajukan dulu, baru dadanya diangkat. Mau perutnya to aja nggak apa-apa. Apa bedanya? Nafas dada, ya, kita akan mengembangkan mengolah paru-paru bagian atas. Nafas perut, kita akan mengolah paru-paru bagian bawah, plus diafragma, ya, yang membatasi paru-paru dan organ-organ pencernaan. Kalau kita nafas perut, walaupun ke depan itu juga akan ke bawah, itu seperti memijat, memijat saluran-saluran saluran pencernaan. Yang diabetes bagus nafas perut karena pankreasnya kayak dipijat-pijat ya dan juga organ-organ yang lainnya sebenarnya paru-paru ya, jantung usus seperti dipijat-pijat terus ya kita olah nafas perut jadi sama baiknya kalau Wimfo mengajarkan mana saja yang nyaman karena ada orang misalnya gendut, visceral fatnya masih tinggi susah nafas perut ya visceral fat laki-laki maksimum 9, wanita maksimum 7 anda punya visceral fat di bawah 7, umurnya kalau dites umur biologis pasti muda ya saya bulan depan 60 tahun masuk 60. tapi saya tes umur biologis dulu saya pernah punya umur tertinggi itu empat sembilan ya pada waktu saya umurnya tiga puluh saya kena diabetes dan umur saya tua ya umur biologis empat delapan Pola hidup sehat 2009, 2010 umur saya secara metabolisme turun, turun, turun dari pernah bersamaan umurnya 49 jam ya 49, tapi pernah umur 46 usia metabolisme saya 49. Nah sejak itu turun terus sampai hari ini umur saya 44 tahun dari umur metabolisme, ya. Bukti dari regenerasi sel awet muda dan sehat, ya. Nah kembali ke nafas. Kalau tadi soal tangan, soal duduknya, perutnya, sekarang posisinya, kalau duduk, jangan senderan. Itu ideal ya, tapi bagi yang sepuh, yang udah sial, nggak kuat, Pak. apa-apa. duduk senderan pun boleh. Ya Kalau Vivo lebih fleksibel, mau di sofa juga boleh, sofanya miring boleh, tidur di lantai terlentang boleh. Tapi kalau mau ideal, bicara ideal, maka duduk tegak ya, ini tidak sandaran. Jadi tegaknya itu seperti ini ya. Nah, ini kan ada senderan kursinya ya. Maka duduknya uh, tegak. Memang tulang belakangnya pasti agak, kalau mau lurusin kan begini enggak, tapi kita begini tegak. Tentu ya. tulang belakangnya ya bagian pinggangnya agak-agak lengkung sedikit begitu ya, bukan lurus. But, bener ya. Kalau di lantai ya saya sering praktekkan pakai matras yang tipis ya. Tapi kalau bagi yang sakit di kursi roda enggak masalah, di kasur juga enggak masalah. Ini mengenai tekniknya ya. Nah sekarang apa dampaknya dari olah nafas ini <tuh> dimulai dari olah nafas yang bimhok satu itu pun sudah berdampak pada ph tubuh idealnya tes ph darah kalau ke lab saya bisa nggak tes gas darah istilahnya itu tes gas darah ya itu loh yang pH, ph darah oh gas darah oke ya nggak semua lab bisa ya rumah sakit bisa lab ada yang bisa ada yang tidak tapi lab Tes itu kan ribet, mahal, waktu. Nah, kita ajarkan tes pH urin. Yang merah 2 digit, jadi bisa-bisanya 6,53, yang ini pasti hanya 6,5, karena hanya satu digit. Bagi yang baru, ya betul-betul yang baru, saya pernah, Pak, kok pH saya 10, naik turun lagi. Ininya belum dibuka. <laughs> jadi dibuka, airnya celupinya, paling pentok sebiasa ya, tutupnya di paling pentok. Jangan ke sini namanya ini kan digital elektronik. Dicelupnya banyak-banyak nanti rusak ya. Kalau sudah selesai buat celup urin dicuci dulu kalau saya pakai keran air ya. Pakai keran air ujungnya ini tak keran air. Ya, ya Nah, sudah selesai baru dibilas pakai air destilasi. Air hujan yang ditampung juga bisa. Paling bagus air AC. Buangan AC itu air destilasi itu ya. Murah, gratis. Beli yang murah juga, apotek, toko aki, yang air destilasi. Ya, Bagi yang baru mulai program, kalau mau ke lab boleh tes pH darah berapa, kalau mau beli ini murah juga, 60 ribu, ribu, ada juga yang 100.000 ribu. Ini yang sama untuk ngetes pH air ikan koi, pH untuk hidroponik, pH untuk ekoenzim. pokoknya selama itu cairan, sama ya. Mau urin, mau air kopi, cairan bisa pakai pH meter ini. Oramium, kista, kanker, diabetes, ginjal, kebanyakan pH-nya di bawah 6. Maka mereka semuanya comorbid COVID. Karena COVID juga hidup, virus pH-nya di bawah 6. Kita akan olah nafas, sampai nanti Anda bangun tidur, pH-nya di atas 7,3. dokter Wadroff, 50 tahun menangani kanker. Ya Nanti di grup-grup grup yang baru saya cek mana yang belum saya post, karena kadang, kadang saya lupa grupnya banyak banget, sampai 65. puluh lima. Grup-grup yang dulu rajin saya pos, sekarang hanya saya pos di WAG Kanker. Tapi kayaknya grup yang lain pun perlu ya. Di mana dokter Dr. Badruf ini berkata, saya 40 tahun mengabdi melayani pasien kanker. Kemo, radiasi, sembuh, 2 tahun, kambuh. Mium, kista, kanker, kemo, operasi, kemo, radiasi, tiga tahun, kambuh. Dan akhirnya dokter ini berkata, saya tahu sekarang untuk bisa sembuh tanpa kemo, tanpa radiasi, bahkan tanpa operasi yang kadang membuat seperti karena selnya sel DNA-nya kancernya ada di mana-mana makanya kalau yang punya duit misalnya yang sudah kanker nggak perlu tes DNA kanker tapi bapak ibunya kanker nah anaknya nih ada nggak ya anaknya masih sehat tapi bisa dites DNA kanker kalau tidak sehat tes PET scan ya CT scan dan segala macam PET scan tes tes apakah ada sel kanker tapi kalau anaknya masih kecil 2 tahun 3 tahun 10 tahun debu tahun sehat walafiat, namanya tes DNA kanker Oh, itu ada 22 area, apakah uh, penyudara, rahim, yang laki-laki prostat, sampai 22 area tubuh ini ada mengandung potensi kanker. Maka namanya tes DNA cancer marker. Ya. Kalau ada, dari awal disiasati pola hidupnya, pola makannya, supaya walaupun orang tua, kakek, nenek, ada garis keturunan kanker, dan dia betul-betul ada DNA kanker, tidak akan muncul karena genomic diet diet sesuai dengan DNA ya dan kalau misalnya bapak ibunya kanker anaknya lima ternyata cuma satu yang punya DNA kanker yang lain makan daging nggak apa apa dong ya makanya lebih bebas biar nikmat dia hidup dan tidak terkena tapi tetap makan sehat tapi yang kena kanker dari awal diatur makan sehatnya tidak akan kena oke kembali lagi ke olah nafas olah nafas ini berdampak pada pH tubuh kita akan ideal. Anda minum air alkali, belum tentu selnya alkali. Saya minum air biasa, murah, tapi olah nafas. Dulu saya berangkat dengan pH 5,2. Karena saya diabet. Begitu pH saya bisa 7,3, 7,4. berkata, Anda 3 bulan pH ideal 7,3, 7,5 selama 3 bulan kanker mati. Ini saya banyak mengucapkan, apa kata dokter aja, kalau dia onkolog. Kan saya bukan saya bukan dokter, saya dokter, ya, dokter itu pola pikirnya. Tapi belajar sesuatu, runut dan logis, ya, enggak ekstrim, enggak nggak, asal-asal, gitu ya. Nah, dengan olah nafas maka pH pasti naik, pasti Anda cek sebelum olah nafas sesudah urinnya berapa, ya. Itu pasti, ya. apalagi di dua 2. Yang kedua, maka saya suruh beli juga oximeter supaya kita bisa memonitor denyut jantung dan saturasi ya. Wih, saya pagi ini semangat sekali. Karena memang saya sudah minum kopi. Denyut jantung saya agak tinggi ya, 111, saturasi eh 99, denyut jantung, saturasi 97 ya. Dulu saya paru-paru bertahun tahun dan saturasi saya 95 94, saya hipoksia. Sampai dokter kata, "Bapak ke dokter paru-paru" Dan saya tidak perlu ke dokter, kenapa? Karena setelah olah nafas, saturasi saya nanti kita akan tunjukkan bisa menjadi 100 persen, maksimal, ideal. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi mengenai bimbingan dua lebih detail. Ya, saturasi pasti naik, pH tubuh pasti naik. Kalau mau belajar sendiri lebih cepat, ya saya tunjukkan, ya kita teman-teman bisa ada di eh, saya kasih. Gambarnya aja tanpa suara ya, biar nanti saya yang bicara ya. Nah, ini contoh kalau mau masuk ke YouTube dan belajar Wim Hof maka diketiknya itu Wim Hof Studi. Ya kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau diketiknya Wim Hof Studi nanti yang didapat adalah aneka teori tentang Wim Hof. Tapi yang bicara bukan Wim Hof. Ada dokter, ada channelnya rumah sakit, ada channelnya seorang researcher, ada channelnya Matias. Ini dia seorang PhD. Jadi, Matias Himhoff ini seorang PhD mengenai kesehatan, dan dia menjelaskan mengenai Wim Hof, hubungannya, hubungannya Hof dengan menaikkan sistem imun. Kenapa bisa begitu? Ya, ini channel orang lain yang bukan Wim Jadi, menariknya olah Navas Wim Hof ini menarik banyak ilmuwan, dokter, rumah sakit, ya, dokter Stan Eggberg tapi ini bahasa Jerman, ya, terus ada juga yang channelnya Wim Hof sendiri dia banyak berbicara teknis, ya, jadi ini adalah si Wim Hof. Nah, itu kalau teman-teman mau belajar sendiri, ya, secara Uh, mandiri Nah sekarang kalau nafas perut sambil tidur gimana saya enggak peragakan ya saya tunjukkan saja bagaimana Wim Hof sendiri Wim Hof itu yang mana sih gitu loh. <laughs> Wim Hof nih orangnya ya ya udah umur sekarang dia sudah mengajar lebih dari 40 tahun metode ini sudah diajarkan empat 40 tahun yang lalu dan itu membuat Wim Hof bisa naik gunung cuma pakai celana kolor enggak pakai kaos meligo orang Jawa bilang 40 tahun gak pernah pilek, gak pernah batuk. Jadi, guru olah nafasnya udah terbukti sehat ya. Gak kena stroke, gak kena paru-paru, gak kena ginjal. Dan menariknya, seluruh muridnya bisa naik gunung tanpa baju. Ratusan orang bisa mandi air es, bisa berendam di salju. Nah, ini bagaimana dia bernafas? belly chest, hat. That's the way it goes. Like this, perutnya naik baru paru-paru diangkat Laring. sambil tidur pakai bantal boleh tarik oh, nafas iya. perutnya diangkat terus paru-paru ya. jadi itu diangkat lalu, lalu dadanya Laring, iya gitu ya jadi itu nafas eh, perut lalu paru-paru sambil eh, tidur nah sekarang apa sih gunanya eh, olah nafas bimbof dua ini karena olah nafas yang dua itu nanti begini, tarik nafas, lewat lewat hidung, buang lewat mulut, 15 kali pelan-pelan. Nanti hari Senin tanggal 29 ikut olah nafasnya Mas Kunggung saya undang ya di Zoom saya, mengajarkan olah nafas ritme. Jadi kenapa sih Pak Jodh kalau olah nafas yang Wim satu 1, 200 kali dari pelan, terus cepat-cepat-cepat. Kalau Wim dua 2, 15 kali pelan, lalu... 30 cepat itu nanti penjelasannya nanti ya tapi sekarang teknisnya tarik nafas buang dengan ritme agak pelan seperti bimbo tadi perut maju dada naik nanti kalau pas cepat mungkin enggak cepat dua model enggak cepat perut dan dada hanya perut aja tarik lepas tarik lepas gitu ya 45 kali yang ke-45 tarik buang Buang. Setelah buang, baru berhenti bernafas. Jadi nah nafasnya itu bukan tarik, terus tahan. Itu 10 menit juga bisa. ya Buang dulu, terus tahan. Buat apa? Biar tubuh kekurangan oksigen. Maka namanya Vibov 2 itu adalah olah nafas terapi hipoksia. Atau intermittent hipoksia intermittent itu puasa, puasa oksigen. Nah, makanya waktu tarik tahan nafas, beberapa orang geliung, gitu ya. Kalau geliung itu biasa. Kalau satu 1, geringgingen itu biasa. Wimov 2, sudah geringgingen, badan kayak lepas, lalu geliung. Kalau Wimov istilahnya, you will lose your body, and you will be knocked out. Trikling, trikling. -trik -trik -trik -trik. Ginggingan knock out, gitu ya, kenapa klieng? Waktu tahan nafas, teman-teman saturasi akan turun. Sampai berapa ya? Orang berbeda-beda dari 99, dari 100, turun ke 90. ada yang turun sampai delapan puluh, ada yang turun sampai tujuh puluh. Teman-teman lihat Instagram saya, lihat YouTube saya yang pernah saya peragakan, saya sampai turun 55. sampai tangan saya gemeter. Ya, Pak, nggak bahaya toh? apa saturasi 55 bahaya sekali. Kalau olah nafas bimbang satu itu seperti latihan berenang, bimbang 2 ini seperti latihan menyelam. Jangan menyelam sebelum berenang. Langsung menyelam empat lima meter lagi mati muntah darah, gitu ya. Nah sekarang gimana? Pak kalau saya ini ikut pertama kali sum dan langsung bimbang 2. waktu tahan nafas begitu nggak kuat segera tarik. Tahan 15 detik tahan itu kesempatan untuk paru-paru ngambil oksigen yang punya oximeter, jangan takut kalau waktu tahan kok saturasi saya masih turun terus waktu tahan 5 detik bahkan ada beberapa orang yang gliengnya itu waktu tarik terus tahan waktu tahan awas, gak apa nggak apa-apa apa-apa tarik tahan 5 detik glieng gitu gak apa-apa kenapa waktu Anda tarik oksigen belum sampai ke otak karena ditarik masih di paru-paru pindah ke jantung dipompa jalan ke otak butuh waktu nyampe sebelum nyampe itu kadang kita beling gitu begitu oksigen nyampe lagi ya jadi yang bahaya kalau kita itu tiba-tiba tahan nafas makanya saya bikin aman bi itu sih mengajarkan hanya 30 kali lepas tarik ya tapi bagi pemula juga lupa mengajarkan ada tambahan 15 kali Tujuannya apa? Sebelum kita tahan nafas, saturasi sudah 100. Minimal 98. ya Lebih bagus lagi 99. Karena ini oximeter yang 3 digit bisa 100%. Nah, saya punya 4 oximeter sampai. ya. Ini cuma 2 digit. Merknya macam-macam. Kalau beli yang bentuknya kayak begini, bentuknya sama persis deh mereknya macam-macam. Menurut saya ini pabriknya sama tapi di print merek. Ada Elite lah, ada Finger hint lah macam-macam ya. Bagus juga ya, tapi ini bahkan bisa sampai 50 ke bawahnya ya. Tapi pentoknya 99 karena lampunya cuma 2. UL itu bisa 100%. Tipe apa saja. Tapi kadang bawahnya hanya 60. Begitu di bawah 60 mati dia. Dia tidak dirancang untuk mengukur sampai di bawah 60. Kenapa? Anda sakit, rumah sakit. Bukan dipasang oximeter sih, memang dalam alat-alat yang dipasang itu, diantaranya sudah memonitor mem saturasi. Begitu 92, susternya datang, pasang tabung oksigen. Jadi batas di bawah 95 itu namanya hipoksia. Pasti paru-parunya bermasalah. Asma lah, bronkitis lah, paru-paru kering lah, paru-paru basah lah, pernah covid berbulan-bulan, atau berminggu-minggu, sampai akhirnya saturasi nggak bisa di atas 95. Itu namanya hipoksia. Nah, latihan olah nafas ini terapi hipoksia. Secara sengaja kita menghipoksiakan diri. Tahan nafas, sampai saturasi turun. Kalau saturasi di bawah 92, berjam-jam, di rumah sakit, suster nggak datang, nggak pasang tabung oksigen, waktu sembuh pun otaknya bisa error. Ya, jadi, olah nafas ini bahaya. Kenapa? Kita bermain saturasi. Dimana kalau oh, tak, oh, saturasi turun, enggak bisa naik. Kayak orang menyelam, enggak bisa naik. ya Bisa ngeheng, error, blank, pikun, lupa semuanya, bisa. Kenapa? Kita bermain saturasi. nah Tetapi begini, kalau Anda latihan berenang, enggak ada pelatihnya, anak kecil latihan renang enggak ada pelatihnya, mati, tenggelam Belajar menyelam, sudah besar pun menyelam, enggak pakai instruktur, bisa muntah darah, bisa mati juga bisa. Ya. Maka walaupun enggak ada kasus orang orang nafas mati, saya orang yang paling hati-hati, wanti-wanti, ada tetap bahayanya, yang aman, yang amannya gimana? Tarik nafas, begitu tahan nafas yang kuat, segera tarik. Ya, Maka baiknya beli oximeter. Sampai nanti Anda tahu bahwa ternyata ditahan enggak apa-apa kok. Karena buktinya waktu tarik nafas, tahan 5-10, masih belum naik-naik juga saturasi, lalu kita akan lepaskan, tarik nafas, lepaskan, kembali pelan-pelan 15 kali. Nah itu biasanya saturasi naik lagi. Ya, nah nanti bagi yang masih baru, kadang naiknya agak pelan sedikit, ya. Tapi pelan itu begini, paling sepuluh lima tarikan itu dari misalnya turun sampai 80, naik 85, lima, sembilan puluh, sembilan dan tujuh, itu hitungan detik, ya. Ini sudah dilakukan oleh jutaan orang di seluruh muka bumi. Selama ikuti instruktur, aman. Yang bahaya itu kalau sendirian belajar menyelam. Ada apa-apa, siapa yang tolong. gitu ya. Nah Dari segi aman, maka Wim Hof mengajarkan pola nafas untuk pemula cukup 3 rit. Nanti bisa 5 rit, 6 rit, 10 rit, 12 rit. ya Maksimum, sebenarnya ya, nggak perlu lebih lama. Kalau saya sekarang malah lebih mengajarkan cukup 3 rit atau 6 rit. Tapi pagi hari, 3 rit Wim Hof, kombinasi... John Kabat-Zini. Kocok kombinasi Lucas Rockwood. Karena saya mengajarkan 14 modul dari Aneka Guru dikemas untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. ya Nanti modul-modul lainnya itu dijelaskan lagi. ya Kenapa inner healing, kenapa nafas pelan, ada whisky breathing, ada water breathing, apa gunanya? Nanti di masing-masing modul. Tapi sekarang kita bimbof dua dulu. Apa gunanya bimbof 2 dengan tahan nafas-tahan nafas ini? ya Begitu nggak kuat, tarik, Tahan lima terus wah, aduh, kayak orang habis berlari gitu ya, itu aman ya. Pasti kalau yang punya oximeter bakal lebih tenang. Aduh, udah naik lagi sembilan aman. Sebenarnya sembilan itu udah aman, batas 95 udah aman ya. Naik lagi ya, jangan 70 puluh enggak bisa naik-naik. Beli -naik. yang pingsan atau blank atau error otaknya ya. Tapi saya pernah mencoba sampai 55 bahkan makin penasaran. Ketika saya makin cepat naik ke atas lagi, ketika saya makin cepat saturasi 100, saya tuh coba kalau saya tahan terus tuh apa sih yang terjadi gitu ya? Jadi waktu saturasi bahkan alatnya yang ini mati, karena ini nggak bisa di bawah sampai 60. Saya ganti alat yang bisa di bawah enam puluh, lima Saya sampai lima puluh lima Saya tahan terus, sekuat mungkin selama saya nggak pusing saya tahan terus itu sampai saya itu bilang gini ajaib ya. Saya tidak bernafas. Kenapa saturasi bisa naik? Baru saya cari dasar teorinya. Oh, ternyata sel-sel kan selama ini menyimpan oksigen. Itu sel-sel tubuh bisa melepas oksigennya. Maka dikatakan selnya itu terbuka. Waktu sel terbuka, kita sudah berhari-hari makan sehat. Makan yang halal-halal. Kalau yang prostat, makan tomat, yang kanker, makan sirsak, yang ginjal teh daun sukun, yang kanker, teh daun sirsak, dan sebagainya. ya nanti tanya sama Google makanan apa buat apa kita udah makan kadang sudah makan nggak sembuh sembuh selnya nggak terbuka jadi sekarang saya jelaskan dengan bahasa sederhana ketika sel terbuka makanannya masuk obatnya masuk ya wah sembuh kita ya karena waktu kita tahan nafas itu oksigen dilepas terus kita tarik nafas intermittent hipoksia ada orang intermittent fasting puasa saat puasa kita lapar makan, nah diserap sama tubuh, sama juga kita puasa bernapas, kita tarik nafas, oksigen ditarik semaksimal mungkin, maka saturasi naik secepat mungkin. Lalu kita tiga rit. berarti kita memanipulasi, naikkan saturasi, turunkan, naik, turun, naik, turun, apa yang terjadi dengan saturasi yang kita main-mainkan ini? Nah ini yang terjadi, ya. Saya kasih penjelasan dari seorang researcher yang menghubungkan teori hipoksia yang memenangkan Nobel dengan pelajaran hipof jadi bukan memenangkan Nobel ya ada orang memenangkan Nobel mengenai teori hipoksia dia sendiri teori hipoksia ini berdasarkan penelitian terhadap binatang tapi diambil teorinya teorinya digunakan untuk menganalisa menjelaskan Kenapa olah nafas Bimbof ini lumpuh berjalan siklonia sembuh autoimun sembuh stroke sembuh orang uh, sklerosis sembuh nah penjelasannya ini ya yang menarik Bimbof sendiri nggak menjelaskan ini Bimbof menyembuhkan orang lalu para dokter bingung kenapa bisa sembuh gitu ya saya baru ngajar enam bulan aja, udah yang kanker sembuh, sudah ada autoimun sembuh, sudah ada, Pak. Usaha udah belasan tahun minum obat tidur. Saya lepas obat, terima kasih, Pak Jarod. Terima kasih, boleh gak? Saya nyumbang, Pak Jarod. Tidak boleh, tidak terima sumbangan. Ini pelajaran gratis. Kalau Anda sembuh, Anda bersyukur. Sumbang ke masjid, sumbang ke gereja, sumbang tuh panti asuhan, sumbang tuh orang miskin. Kasih itu tukang Sampah, tukang sayur yang selama ini jualan sama Anda. Anda tawar habis-habisan. Sekarang enggak usah nawar begitu sembuh jadi orang baik ya itu aja pesan saya saya tidak terima sumbangan, saya tidak terima iuran saya tidak terima uang walaupun saya habis bangkrut 2019 dan saya rugi ratusan miliar habis pis, bahkan tadinya ini olah nafas ini saya pikir, -pikir menjadi pendapatan saya saya belajar olah nafas bayar, tapi Tuhan bilang gratiskan sudah lah, namanya Tuhan yang nyuruh, nyuruh saya bilang, Tuhan saya makan dari mana Tuhan Aku pelihara kamu, ternyata benar loh, saya jadi pelukis sekarang ya. Oke, okay, balik ke Wim Hof. Tadi saya bilang, kita tuh lihat penjelasan, uh, bahasa Inggris nggak apa ya, nanti saya, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah. Uh, Wim Hof, kenapa bisa bikin sembuh olah nafasnya? Nah, ini penjelasannya, ya. Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to three researchers,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 Nah, saya jelaskan dengan bahasa Indonesia yang sederhana ya. Ketika kita berlatih hipoksia, tahan nafas, kuat mungkin. ya. Bagi pemula, hari ini kita anggap pakai pemula, kita tahan nafasnya 40 detik, 50 detik, 60 detik. Nanti kalau mau dilanjutkan, 4 ronde, 40 detik, 50, 60, bisa 60 lagi, atau langsung 70, 80, 90, 100. 110 120 ya kalau 12 kali nanti terakhirnya juga tetap 120 Jadi 40 50 60 60 nya dua kali 70 70 sanggup 80 80-80 nggak sanggup Pak ngeliling Pak udah stop berarti kita sampai di 80 detik gitu ya itu bertahap ya pelan-pelan kalau perlu tiap minggu tuh baru nambah lagi dari 60 detik 7 detik minggu depan 80 detik ya. saya udah bisa sampai terakhir itu saya mencoba dua setengah menit tahan nafas setelah buang gitu ya di mana saturasi sampai 95. nah tadi dikatakan waktu kita tahan nafas itu sel-sel melepaskan oksigen nah apa gunanya dari penjelasan singkat tadi darah alkali ya lalu yang menarik tumbuhnya pembuluh darah baru nah praktisnya begini kalau saya sambung dengan saya ada beberapa video lain yang agak panjang ya Waktu, nah makanya ada ilmunya Wim Hof, yang analisa terhadap Wim Hof, ya, itu brain over over the body, otak di seluruh tubuh. Dengan bahasa lain, tubuh kita cerdas. Waktu kita tahan nafas, tubuh kita kekurangan oksigen, maka biasanya juga jantung berdetak lebih cepat, ya. Maka denyut jantung naik. Nama salah selama di bawah 100, 105 di bawah itu masih nggak masalah, ya. Kenapa denyut jantung naik? Karena tubuh berpikir kekurangan oksigen, pompa lebih cepat gitu. Tapi kita tahan nafas ya, udah dipompa oksigen masih kurang, maka biasanya terjadi perbaikan sel paru-paru. Tapi secara fisik jangan kaget kalau Anda olah nafas. Pertama kali, Pak, sudah saya sakit, Pak, udah jangan dipaksain ya. Waktu tarik nafas enggak usah sampai gede banget ya, agak santai aja. Tarik nafas, lepaskan, tarik nafas sampai nanti sakitnya hilang, ada latihan lagi tarik nafas, lepaskan. Kenapa sakit? Orang nggak pernah push up, tangannya sakit. Nggak pernah latihan paru-paru, paru-parunya paru sakit. Nanti dengan cepat akan hilang. Jadi paru-paru bisa sakit bisa, ya. Ketika tubuh, ketika kita sering olah nafas di buff 2, tubuh mengalami. Kenapa saya sering kekurangan oksigen? Paru-paru diperbaiki, ya. buktinya dulu saya dokter bilang. Bapak sakit paru-paru, ke dokter deh, saturasi 95 melulu, karena saya ngantar mertua saya terapi oson, ya, singkat cerita, saya olah nafas, ke dokter lagi, loh. Bapak udah ke dokter, kok bisa 100 sekarang, <tuh> bukan ke dokter, Wim <tuh> jadi paru-paru naik, tapi kita tahan nafas, dilamain, bukan 60 detik, 80, 90 detik, saturasi turun lagi sampai 60, tubuh kita mikir, ini, Pabrik oksigennya sudah diperbesar, kok masih kurang oksigen? Pompanya diperkuat, jantungnya kita tahan nafas lebih lama lagi, masih kekurangan. Kalau begitu, jalannya diperlebar. Ah, tadi itu sementara, penjelasan animasi tadi itu muncul: pembuluh darah baru atau diperlebar. Kenapa ini sel kekurangan oksigen? Ya, jalannya dilebarin biar cepat. Gitu, makanya keringinan. Kenapa keringinan? Ada beberapa pembuluh darah yang tidak lancar. Peredaran darah nggak lancar, maka waktu olah nafas keringinan. Dimanapun tubuh anda yang pembuluh darahnya nggak lancar akan keringin, kebas. Yang pernah operasi, pernah sakit pinggang dan sebagainya, kru ya dimana-mana keringin. Nanti hilang, ya keringinan karena darah nggak lancar. Nanti itu jadi lancar, ya, di rumah sakit involved. Makanya bisa menjelaskan begitu karena ada yang dites, dilihat pembuluh darah baru muncul atau lebar. Kita olah nafas lagi. Satu menit, dua menit kita tahan. Apa yang terjadi? Tadi dan disebutkan di Youtube-nya, ya, carrying blood vessel. Jadi wadahnya yang membawa oksigen. Oksigen di pabriknya, di paru-paru, di gudang atau pusat distribusinya di jantung, jalan, jalan mengirim oksigen, pembuluh darah dilebarin, kita masih latihan tahan nafas. Tubuh kita mikir, ya, ini kenapa masih kurang oksigen? Kalau gitu kendaraan truk yang mengangkut oksigen diperbanyak. Nah, itulah kenapa hemoglobin naik. Ada orang hemoglobinnya 8. Duduk, bangun, pusing. Bangun, duduk, pusing. Ke dokter, kasih obat, kasih supramin, kasih vitamin. Naik 8,2, 8,3, 8,5. Datang kelas saya. Pak, saya WA, uh, dia wa saya. Hemoglobin saya 5,5. Bisa sembuh nggak? Aduh, itu gampang. Saya bilang <laughs> videonya nih. Hemoglobin naik. Tetap vitamin diminum ya. suplemennya diminum tapi tubuh tidak berpikir kalau kekurangan oksigen. Jadi ini kayak di-trigger, bener loh, tiap minggu. Pak, sekarang 9, sekarang 10, sekarang 11, sekarang 12, sekarang 13,5. Dalam waktu satu setengah bulan, 13,5. Jadi itu penjelasannya hipoksia tadi, ya menggunakan teori hipoksia yang menangin Nobel, kenapa olah-olah olah olah olah olah olah naikin hemoglobin. Apalagi gunanya teori apa olah nafas begini-begini sampai tahan nafas tahan nafas segala ya. Saya tunjukkan secara singkat nah, bukan putar videonya tapi saya tunjukkan aja yang lebih cepat ya. Ini jamit sebenarnya berupa video ya tapi saya tunjukin bagaimana orang berolah nafas. Kalau tadi kan Bingwolf sendiri itu yang di trailer yang sebelumnya ya olah nafas sampai satu mati. kalau ini murid-muridnya dibawa ke rumah sakit. Jadi, di tesnya dengan alat-alat rumah sakit, maka dari pH-nya naik 7,5, dan seterusnya, ya, terutama yang saya katakan di sini adalah mengenai eh, pH. Tapi, saturasi waktu tahan nafas itu sampai 46 persen, dia sehingga alatnya bunyi terus, ya, tapi yang pasti pH-nya naik, lalu hemoglobin naik, ya, saturasi kentok pada waktu tarik nafas kembali, nah, eh. Tadi saya bilang kalau kita tesnya pH urin ini mengindikasi pH urin beda dengan pH darah. Ya, nanti saya kasih link YouTube-nya, bagaimana saya menjelaskan pH urin kan bukan pH darah, lalu saya jelasin. Tapi di rumah sakit diperiksa pH darahnya naik. Bicara mengenai saturasi, nah kalau nanti teman-teman beli alat oximeter, punya saya ini sudah tujuh tahun, sudah jadul, tapi masih bagus sampai sekarang ya, tujuh tahun. Yang baru itu ada yang kalau saturasi 92, dia bunyi tititititititit gitu. Tit, tit, tit. kenapa kalau rumah sakit itu ambang bahaya harus pasang tabung oksigen. Teman-teman abaikan aja saturasinya 92, dua biarin ya turun sampai 50, puluh enam masing-masing. Tapi yang pasti tahannya dari 40 puluh detik aja 50 puluh detik enam detik terus tiap hari begitu berminggu-minggu sampai nggak yang lagi nanti tambah 70 puluh detik Enggak yang lagi tambah 80 puluh detik. Geliang -geliang, pak mungkin buang nafas kurang banyak atau waktu empat puluh kalinya kurang kuat ya kurang sungguh-sungguh gitu -sungguh. ya kalau sungguh-sungguh kalau saya bukan takut gelieng, malah ketagihan pengen ngefly nggak usah narkoba ngefly aja enak banget gitu ya karena sudah nggak takut lagi jadi itu saturasi naik itu pasti nah sekarang mungkin yang ada perlu saya tambahkan lagi. Apa gunanya pola nafas wingkov ini? Saya putarkan videonya dulu, nanti saya jelaskan lagi secara singkat. Ya, ini juga videonya singkat kok, hanya dua menit. Atau sebentar, saya matikan uh, audionya aja biar sambil video diputer. Jadi, saya uh, yang bicara. ya. The, way the body energy, and Bagaimana ketika, ketika orang, bernapas, orang bernapas, itu berolah napas? itu sampai metabolisme yang dituruti. Lalu penelitian. Bagaimana, uh, two in enough... Orang berolah nafas metode Wim dan ternyata waktu berolah nafas itu diteliti di laboratorium, maka menaikkan eh, saya betul sedikit ya, menaikkan sel protein yang namanya interleukin 10, di mana itu adalah sebenarnya antiinflamasi. Karena kalau protein yang namanya interleukin 6 atau satu itu proinflamasi. Ya kalau inflamasi akhirnya jadi peradangan. Nah, olah nafas Wim Hof diteliti, maka dis disimpulkan bahwa menaikkan interleukin 10 yang adalah anti inflamasi. Nah, ini yang menarik dari metode Wim Hof ini ya dan masih ada fungsi yang lain tapi sekarang saya stop di sini dulu ya. Interleukin 10 itu anti inflamasi. Itulah kenapa ketika olah nafas Limb Hof itu peradangan bisa sembuh. Waktu saya kena COVID di Singapura pulang Jakarta tenggorokan sakit olah nafas saja Limb Hof ajaib loh dalam hitungan jam radangnya hilang dalam empat hari saya sembuh dari COVID saya tidak minum antibiotik saya tidak minum antivirus ya mengandalkan kemampuan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri tapi vitamin saya makan ya vitamin D vitamin C dan segala macam ya. Nah. Waktu istri saya kakinya sakit, jadi waktu kaki agak sakit, kita berangkat ke Mataram. Kita ngisi retret tiga hari. Tapi Sabtu Minggu, saya udah janji sama pihak lain di Solo. Jadi istri saya tak tinggal di Mataram. Dia yang melanjutkan ceramah, dan sampai ceramah di hari Minggu. Di hari Sabtu, saya udah berangkat ke Solo. Istri saya ceramah. Dari panggung, mimbar, duduk di kursi, tidak bisa berdiri. Sampai digotong masuk ke kamar untung kamarnya tuh ada interconnectednya sambungan ke kamar panitia tapi begitu saya dengar istri saya kayak lumpuh dalam mati ya tidak bisa berdiri nggak bisa berjalan saya cukup tenang olah nafas, wing 2 dua jam sekali olah nafas lagi olah nafas lagi olah napas lagi udah agak enakan coba berdiri bisa coba jalan bisa <laughs> dalam satu hari sembuh ya nggak sembuh total ya jalan masih pincang-pincang. Oke, okay, minggunya dia bisa ceramah lagi, naik panggung lagi. Enggak enggak enggak enggak perlu digotong, tapi jangan jalan masih pincang-pincang, balik ke Jakarta, minum glukosamin, olesi juga glukosamin, makan kolang kaleng olah nafas, ya, nggak obat, ya. Membaik, membaik, membaik, membaik, membaik, membaik, bisa nyetir, bisa jalan, bisa, bisa turun naik tangga. Sampai akhirnya anak datang dari Singapura. Tetap harus ke rumah sakit, Pak. Oke, okay, aku yang bayar, bagus. Di scanning MRI. Ya memang Tantalan lututnya udah robek, lalu dokter ya suntik nanti sakit, ya padahal udah nggak sakit sebenarnya ya, tapi dokter bilang kalau mau ke Amerika ke Amerika dulu nanti disana, di sana ditonsem lagi selain di MRI melihat jarak bantalannya tuh tulangnya kalau masih jauh bagus bisa dijahit, karena kalau robek begitu ya baliknya lagi dia bilang nggak bisa. betul saya tanya Pak Michael Sumiardi yang pernah mengalami juga bisa pak gitu ya, jadi memang, kalau dokter bilang tidak bisa, itu tinggal bagian Tuhan. Maka saya sering bilang, Pak penyakit saya langka Pak, saya nggak peduli. Pak dokter bilang tidak bisa sembuh Pak, saya nggak bisa nggak peduli. Saya orang percaya, saya punya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dan saya orang percaya, saya orang yang percaya Tuhan. Makanya sakit autoimun yang udah belasan tahun tidak bisa mandi, ya kenapa? Kalau dekat kena air, ya bisa mandi. tapi kalau kena air, menggigil, uh, menggigil, kasih air terakhir, diubel-ubel sampai kering, baru berangkat pergi. Jadi, kalau mau pergi, itu aduh, mandi itu stres banget. Udah tahun, ikut presiden olah napas sembuh. Aduh, Pak Jarod, terima kasih. Pak Jarod, saya sembuh. Sekarang saya bisa mandi. gitu. Maka saya sering bilang sama teman-teman, kalau dokter angkat tangan, datang sama saya. Yang dokter bilang, tidak bisa sembuh," datang sama saya ya, saya akan ajar. Saudara hidup, tapi bukan hanya olah nafas ya. Olah nafas, olah hati, olah pikir, olah makan, olah tidur. Karena ini keseluruhannya. Karena mengandalkan kemampuan yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita untuk bisa menyembuhkan dirinya. Maka modulnya bukan hanya olah nafas. Ikuti semua pelajaran. Pelajaran ini gratis, saya berikan gratis. Tapi Anda harus bayar harga, mau belajar. Simak semua pelajaran di grup. Yang betul-betul punya target, lepas obat. Ya Sehat tanpa obat. Tapi kalau yang targetnya nggak terlalu tinggi banget ya, yang penting sehat pak, minum obat dikit-dikit nggak -dikit, apa-apa, ya nggak masalah. Ya obat sekarang juga bagus-bagus. Terutama kayak obat kolesterol sama obat obat diabetes itu sekarang bagusnya terutama tidak merusak ginjal. Yang merusak ginjal itu kalau gulanya fluktuatif ya. Oke, sekarang kita mulai praktek ya. Itulah penjelasan mengenai uh, olah napas uh, Hof dua ya. Selain masih banyak yang lain. Olah nafas nol dua untuk kesembuhan stroke, olah nafas nol dua untuk peradangan. Nanti itu modul tambahan dari nol dua, saya akan post di WA grup yang baru, rekaman rekamannya. Tapi ini paling enggak modul dasar nol dua, ya. Ini penjelasan yang sudah lumayan lengkap, belum semuanya ya. Tapi nanti itu ditambahkan dalam rekaman-rekaman yang lain, atau juga saya akan berikan link-link ya tentang Wim Hof atau hipoksia. Memang link-nya bahasa Inggris, tapi jangan khawatir. Sekarang gadget laptop ini kan canggih, ya. bahasa Inggris, cek klik aja terjemahkan, pilih bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia. Jadi jangan takut baca artikel-artikel bahasa Inggris, kan ada fiturnya. Cek klik terjemahkan bahasa Indonesia. Ya, gitu ya. Nanti tak kasih link-nya ya mengenai lymphov. Nah, sekarang kita praktek, ya, langsung praktek. Boleh tidur, terlentang, boleh duduk di sofa, boleh senderan, tapi yang terbaik tegak berdiri, tangan terbuka. Ya, kita latihan 18 menit, Wim Hof 2. Ya, setelah itu saya jawab pertanyaan 10 menit, 730 ya lebih sedikit boleh, saya harus berhenti. Ya, kita akan latihan olah nafas, Wim Hof 2, peragaan praktek yang tidak kuat, waktu tahan nafas, segera tarik saja. Ya, aku tarik tahan 50 detik ya, bagi yang pertama kali baru ikut karena ini saya undang grup yang baru langsung masuk Wim Hof 2 tanpa Wim Hof 1 masih gak masalah yang penting jangan dipaksakan waktu gak kuat tahan nafas tadi tarik terus tahan ya, Anda akan aman ya oke, mulai olah nafas metode Wim Hof yang kedua dengan teknik ada bagian tahan nafas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 Kulang belakang, posisi uh, tegak. Lepaskan, ya kita. Tadi yang terendah satu lagi terbaru red. sampai 77. Ya. Segera masuk red yang kedua. Kalau pas jeda begini, cedera ya masih bisa cepat sekali naiknya, dari 77 puluh tujuh ke sembilan puluh tujuh, pakai istirahat satu menit karena ya istirahatnya itu dipakai. Semuanya nafas dalam-dalam itu istirahat, ya, tarik nafas pelan-pelan sampai 15 kali. Biasanya atau harusnya, saturasi sudah mentok sembilan yang dua digit dan bisa seratus yang.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 Lepaskan, tarik nafas dalam balam. Lepaskan, tarik lewat hidung. Boleh buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Buang lagi. Tarik nafas kuat-kuat. Lepaskan. Nafas dari Tuhan.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 Buang CO2. Tarik obat. Saya sehat. Sekali lagi tarik. Lepaskan. Langsung sambung. Sudah hmm, sebentar. 30 nafas kuat. Strong breath. Yang 30 kali. Tarik nafas. Lepaskan. 99.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 saya boleh nafas kehidupan saya oh, sehat nafas kehidupan selamatku nafas kehidupan pulihkan nafas kehidupan selamat salah nafas kehidupan pulih saya alkali nafas kehidupan alkali itu pasti nafas kehidupan satu naik Nafas kehidupan Saya sehat Terima kasih untuk nafas Saya sehat Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas Lepaskan Tarik nafas. nafas Lepaskan Nafas kehidupan Saya sehat Nafas kehidupan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 Sepuluh detik lagi. Tarik nafas, tarik nafas, tarik, tarik. Tahan lima belas detik. lepas kah. Ini ya, kembali sampai ke 71 ya. Kalau lihat sini naik sendiri 2. ya. Balik ya, enggak tarik kita napas lagi. Ini naik. Cukup tapi cukup tadi cukup tarik. Tarik. turun sampai ini, saturasi 71. Bisa diulang-ulang udah 95, ya, 96. Satu kali. latihan uh, ya, lanjut. mulai deh nanti cari dulu nanti 4 red, nanti 5 red, nanti 4 red seberapa waktu yang ada dan seberapa eh uh, itu kuat ya. Kita mulai yang ketiga. Metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas dan kita mencoba untuk menahan nafas selama satu menit. Nggak kuat jangan dipaksakan. Pas nggak kuat itu mau 30 puluh oh, puluh oh, ada rasa nggak kuat, tarik nafas. Ada ngantuk itu biasa. Tahan. Maka insomnia itu. Ya karena jadi ngantuk. Lima persennya dia sendiri aja kira-kira 15 belas sampai dua Ya bisa perlu <tuh> menghitung dalam hati. Dua puluh delapan. Tambah yang ketiga. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. 99. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Lepaskan. Tarik oksigen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 Obat gratis dari Tuhan. hari oksigen. Kalau yang bawah di atas 120 saya, kembali nafas sehat. biasa ya. Di atas Arin 120 nafas. sudah nggak boleh. Lepas. Yang bawah tuh disantum. Nafas. Sekali Maksimum lagi. 120 sudah boleh. Nafas kehidupan. Bah menyembuhkan kalau di atas itu sambung. nafas belan ya. yang bawah Kali. itu tinju jantung tidak boleh di atas 110, 110. Tarik, nafas. tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat, tarik nafas, saya sehat, nafas kehidupan. Yang denyut jantungnya di atas 120, eh, jangan ikut tahan nafas lagi, langsung tarik luka. nafas pelan-pelan, tarik nafas, nafas kehidupan, jumlahnya sama, ya, tarik laku, nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan terus, terus sampai denyut jantungnya turun ke bawah 130, terus Nafas kehidupan, nah. satu naik, nafas kehidupan.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 siapkan kita tarik nafas tahan 15 detik lepaskan Ya, rendah tadi 72 ya, lagi, Nantian. lalu bawahnya naik sampai 113 Tapi nanti bawahnya akan turun, saya akan turun di 80 Apalagi kalau kita nafas relaksasi ya, nafas relaksasi itu tadi kan saya semenai juga tuh tekanan darah saya denyut jantung sampai 117 tujuh Sekarang udah turun 97 ya maksimum 120 ya. Di atas 120 Anda nafas begini, buangnya lebih lama pelan pelan. Atau tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Anda lihat bawahnya saya, nanti pasti dia akan turun, kalau mulai nafas relaksasi, nafas pelan-pelan. ya Relaksasi, boleh tarik hidung, buang lewat hidung. Bawahnya turun udah delapan puluh delapan, delapan ya, delapan ya, puluh ya udah aman. Denyut jantung <tuh>. maksimum kalau olah nafas <tuh> sebenarnya 105, 110. Kalau anda treadmill maksimum umur dikurangi. 220 dikurangi umur kali 0,8. Ya, itu batas pulsa aerobik maksimum. Mau bakar lemak batas minimal 220 kurangi umur kali 0,7. Di grup yang lama sudah saya berikan angka ini ya, nanti grup yang baru saya post. Itu adalah sebenarnya batas pulsa aerobik. Anda mau bakar lemak, mau kurus diatur denyut jantungnya di atas 220 kurangi umur kali 0,7. Bisa di nafasnya, atau treadmill aja. Anda treadmill pasti naik detak naik dari 80, 90 terus percepat lebih cepat lagi 120. Lebih cepat lagi 125. Oke, itu mulai bakar lemak. Anda jalan kaki 110. Bakar gula dalam darah. Anda diabetes, diet KFLS berat badan udah turun? Jangan treadmill nanti lemaknya habis tambah kurus cukup bakar gula dalam darah jangan melewati dua-dua puluh kurangi umur kali 0,7 di atas itu bakar lemak ya mau kurus pencapai denyut pulsa aerobik duduk santai baca koran olah nafas yang ketenangan batin tarik hidung lewat hidung idealnya 70-80 di bawah 60 nggak bagus Duduk begini, di atas 100 enggak bagus, kecuali pas olah nafas, tahan nafas tadi. Saya pun naik sampai 113. Pas olah nafas, ketenangan batin, dengerin musik, maksimum 100. Denyut enggak teratur, namanya aritmia. Di bawah 60, di atas 100, aritmia. Tadi ada yang sampai 200, hati-hati ya, maaf ya. Hati-hati. Bisa periksa jantung, ke dokter jantung. Apakah denyut jantungnya stabil bagi teman-teman yang ada masalah jantung yang denyut jantungnya tidak teratur olah nafas bisa menyembuhkan aritmia tetapi kalau denyut jantungnya angka di bawah tadi makanya yang belum beli segera beli oximeter ya supaya kita bisa monitor begitu Anda di atas 110 saja atas saya batas aman itu sampai 130 ya rata-rata kalau mau tempatnya umur 220 kurang umur kali 0,8 begitu itu jantungnya di atas 110 saja Anda pindah pola nafas biasa hentikan limbah 2 yang menaik turunkan saturasi dengan dahsyat tapi limbah 2 juga menaik turunkan denyut jantung di atas 110 hentikan latihan limbah, Anda nafas relaksasi Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Bahkan kalau di atas 110, buangnya lebih lama. Ya, Nanti itu dijelaskan dalam modul namanya Autonomic Nervous System. Di mana kalau kita bernafas, kayak Wim Hof ini, nariknya lebih lama, buangnya cepat. Ini memang akan menaikkan denyut jantung. Ya. Dan nariknya lebih cepat, lebih lama, buangnya lebih cepat. Yang mau menurunkan denyut jantung, memang buangnya harus lama. Jadi lebih lama. Atau paling nggak imbang, tarik, kuat-kuat, buangnya kuat-kuat, tapi waktunya hampir imbang. Yang nggak ada masalah denyut jantung, tarik kuat-kuat, lebih lama, uff, saturasi naik dengan cepat. Kalau toh denyut jantung naik, nggak akan di atas 110. Bahkan saya biasanya jarang data 100 ya. Hari ini tadi memang saya jujur, saya minum kopi duluan, sehingga sampai 113. Biasanya enggak pernah di atas 100, ya. Jadi yang ada masalah jantung, infark 2, begitu terjun jantung, dududududuk sampai di atas 120 berhenti, ya. Jadi saya kaget tuh sambil nafas, tulisan chatnya kok muncul, ya. Jadi saya hari ini tidak banyak baca jawab pertanyaan ya. Mungkin saya maksimal bisa sampai 7.40, jadi nggak semua pertanyaan dijawab. Nanti hari Senin pagi, walaupun saya di Surabaya, di hotel kita akan ada praktek bersama. Ya, Selasa, tadi ada, minggu depan aman. Tanggal satu saya berangkat ke Amerika, kayaknya bisa juga paginya. Karena secara tadi sore, selama sore saya nggak ada webinar, atau nggak ada acara yang lain. ya. Nanti September agenda di WA ulang. Tapi minggu depan, 5.30 sampai 6.15, praktek 30 menit, saya menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan saya akan jelajahi dengan cepat. Saya jawab yang perlu dijawab hari ini. Selebihnya nanti bisa di uh, waktu praktek bersama pagi hari. Ya. Juspro disimpan 2 tahun, nggak masalah. Jadi kasih enzim? Tidak. Karena juspro pakai biang probiotik. Pasti enzim nggak pakai biang, mengandalkan enzim yang ada di buah-buahan. Pasik enzim itu utamanya enzim. Just probiotik utamanya probiotik. Enzimnya sedikit. Klasik enzim, enzim semuanya kira-kira. Jadi beta produk itu kayak pisang sama mangga, kayak pisang sama jeruk, ya sama-sama buah tapi beda. jus probiotik itu probiotik dan ada enzimnya, ada antioksidannya. Antioksidan juga cukup tinggi. Kita tes di lab IPB sekitar 3.900 unit per milinya. Jadi itu adalah antioksidan plus probiotik. Klasik enzim sesuai namanya yaitu enzim, ya kayak Biowash dengan Eco Enzim dia ya beda biokompon sama ekoenzim beda, ekoenzim terutama enzimnya ada probiotiknya. Fermentasi tiga bulan. Saya juga bikin ekoenzim, saya ketua saya pendiri ekoenzim nasional ya. Saya juga produksi klasik enzim enggak dijual, bikin sendiri ya karena bikinnya setahun fermentasi. Apakah genomic diet bisa untuk diet anak autis? Prinsipnya bisa, kenapa bisa? Anak autis butuh makan sesuai dengan DNA-nya. Kalau dia nggak sesuai anaknya, tambah gelijang, tambah munyir, tambah aktif Tahun 98 saya mendirikan klinik autis, namanya Klinik Anak Raja Jadi saya bertahun-tahun menangani anak autis Dan saya boleh bersyukur atau bangga, ya bersyukur ya, cukup banyak yang sembuh Maka sekarang ada, saya punya 66 cabang hebiologit Cabang lupajang, cabang Kedoya, cabang pamulang, ada kelas anak autis Jadi dari tahun 1998 sampai sekarang, puluhan tahun, saya berkecimpung juga dalam autisme ya. Dan banyak kisah kesembuhan yang kami tangani. Di cabang Bintaro yang kami tangani, dan cabang-cabang yang lain, kami berani menerima satu anak autis per kelas. Karena kami bukan khusus autis. Kami kelas sekolah umum. Tapi kami terima. Kenapa? Saya melihat air mata terlalu banyak bagi orang tua yang anaknya autis. Dan saya saya sangat, saya bersyukur. orang orang pintar jadi pinter saya nggak bangga. Tapi orang autis nggak bisa ngomong, munyer, liatin kipas angin, eh, nggak ada kontak mata, nggak dipanggil nggak noleh. Jadi juara deklamasi bahasa Inggris bahasa Indonesia. Waduh, puisi itu butuh penghayatan, emosi yang dalam. Padahal orang autis nggak punya empati simpati. Kalau saya sekali lagi di bawah kolong langit ini selama masih bernafas tidak ada yang tidak bisa sembuh. Kalau dokter angkat tangan cari Tuhan, ya tapi Tuhan nggak cuma Tuhan. Makan yang tepat, olah nafas, tidurnya dibenerin, ya semuanya dibenerin. Kalau di Jakarta kedoya, namanya Miracle School itu yang punya Pak Harjono, dia ngambil franchise PPU dari saya, tapi dia buka autis, jadi yang autisnya bukan banyak saya, tapi saya punya pernah menangani anak autis. Klinik anak raja sudah berhenti, karena dulu saya membantu, sebenarnya yang buka itu sebenarnya Ibu Debbie Siang ya. Tapi dia rela keluar dari pekerjaan, walaupun gaji ibu ini, tiga kali gaji suaminya. Tahu suaminya? Direktur Citibank Jakarta. Betapa besar tuh gaji suaminya. Isinya tiga kali demi anaknya. Karena saya sering bilang sama orang autis, "Anak autis gak butuh terapi, butuh ayahnya, butuh ibunya." Ayah ibunya terapi ya, anak autis butuh kasih sayang orang tuanya ya. Terapi hanya membantu, terapi hanya membantu. Saya mengajarkan di mana-mana, namanya terapi ayah. Masuk YouTube, ketik "terapi ayah" ya, terutama bapaknya tuh ya ikut terapi ikut memberikan terapi kepada anaknya ya singkat aja soal autis Anda bisa-bisa lanjutkan lagi ya Pak HP saya yang lama hangus ini yang baru Oke okay. di WA grup yang beginian HP-nya nggak dijawab dan saya juga tidak pernah meng-add satu orang pun ke WA grup saya kasih link masuk sendiri mau keluar keluar sendiri saya nggak mau menambahkan orang kalau apalagi enggak mau ditambah tambahkan nanti left ya kalau ngasih saya WA number, kita kasih linknya aja. Orang masuk sendiri. Saya tidak menambahkan satu orang pun dari 65 WA grup, ya. nggak ada. Mau masuk masuk sendiri. Minta linknya kepada orang yang ada di WA grup. Pak melakukan olah nafas metode bibak 2 boleh tidak dalam malah, dalam hari yang sama yang miung, kista, kanker pH di bawah 6 sehari tiga kali. Ya, boleh kombinasi kalau nanti modulnya sudah banyak. Pagi Bimfov Siangnya segitiga, malamnya MBSR. Tapi kalau sekarang ini baru belajar bimbof. Oke, bimbof dua pagi hari, tiap tiga jam sekali bimbof satu. Malamnya mau bimbof dua lagi ngantuk tidur, gitu ya. Gimana nggak ngantuk? Makanya insomnia sembuh, gitu ya. Kalau yang kanker, pH di bawah 6, anda mesti tiga jam sekali. Jadi bukan boleh nggak Pak sehari dua kali, tiga jam sekali sampai pH di atas 7. Ya, kalau mau nggak kemo, nggak radiasi. Anda harus bikin pH tubuh, pH tubuh Anda di atas tujuh. Kalau bisa 7,35 ideal, 7,4 ideal. pH urin kan di bawahnya pH darah, paling enggak di atas 7. Ya, segera beli pH meter. Katalogedia, bukalapak, shopee dan lain-lain. Ya, lalu pH urinnya di atas 7. Ya, kalau mau akurat bukan pH urin, cek gas darah, pH darah. Ya, yang di bawah 6, Anda punya masalah. Ya, bukan nakut-nakutin tapi kanker di depan mata apalagi udah medium ada kisah kanker depan mata kalau pH di bawah 6 ya. Karena kanker hidup dalam tubuh yang asam. Kanker mati dalam tubuh yang basah. Pak 52 setelah 3 read sesuai audio yang saya adakah diulang dari awal. Ya, nanti audio yang 6 read ada, tapi mumpung saya berikan yang 3 read dulu aja setelah yang enam rate harusnya udah pinter bisa sendiri tujuh delapan sembilan tanpa audio ya cukup 30 kali sekuatnya lihat satu oximeter udah sembilan 130 kali jadi kira-kira tiga -kira puluh kali cukup segera tarik nafas lalu buang habis lalu tahan itu sebenarnya kalau yang lanjut udah begitu ya tapi ada audionya yang 6 ada tiga ada di grup yang belum di post berarti emang belum waktunya enam rate ya itu bisa satu bulan pindah yang ke 6 rate kalau involve ya tapi di kelompok-kelompok lain langsung nembrit, ya saya nggak tahu ya tanggung jawab masing-masing. Oke, okay. setelah melakukan olah napas beberapa hari semalam berdua-dua selesai jam 9, tertidur dan tiba-tiba jam 10-an terbangun karena batuk-batuk banyak lendir. Oke, okay. banyak sekali orang yang olah nafas lalu kencing lebih sering berkeringat semuanya. Waduh, waktu olah napas pertama apa yang terjadi keringetan. Makanya harusnya membawa satu dulu ya. Ini orang yang baru lompat nggak apa-apa, tapi segera nanti saya post di grup membawa satu. Lakukan itu satu minggu baru masuk bimbof 2. Jadi hari ini kayak icip-icip aja bimbof 2. Ya. Bimbof 1 sampai saturasi bisa 99. syukur bisa 100. Karena kalau alatnya 2 digit, ya hanya bisa 99. Ya. Bimbof 1, keringgingan teruskan. Sampai keringgingan habis, hilang, masuk bimbof 2. Ada orang yang sampai 2 minggu. 2 minggu bimbof 1 terus, 3 jam sekali. Sampai nggak keringgingan lagi. darahnya sudah lancar. Ya. Tapi sebenarnya kalau keringgingan, kalau saturasi 100 boleh. Saturasi 89 boleh masuk 52, dua tiga red, ya Pak apakah diet KFS boleh untuk pendeta kanker? KFS tuh low karbo dirancang untuk orang diabetes, jadi kalau diet kanker ya genomic aja diet atau ikuti WA grup kanker itu diajarkan modulnya Pak Ibu Leong Pitlin juga penyintas kanker diajarkan modulnya Pak Bobo Runtu. Jadi saya panggil dokter juga Elizabeth Subrata. Itu ngajarin tentang diet untuk orang kanker. Yang pasti kalau mau yang terbaik untuk orang kanker bukan KFLS. KFLS itu low karbo, malah boleh makan daging, makan lemak, kankernya kambuh. Ya, jadi malah bukan tidak boleh. Ya, KFLS jangan itu tidak dirancang untuk orang kanker. Ya, KFLS untuk orang yang diabetes. Orang kanker terbaik kalau mau vegan, udah itu terbaik. Vegan, ndak makan telur, nggak makan daging, nggak makan ikan. Tapi kalau anda mau sih tes DNA. Nanti kasih oh boleh kok masih boleh ikan, tapi daging jangan ya. Walaupun setelah DNA boleh makan daging, kalau udah ada kankernya, daging buang aja. Mau daging merah, daging putih, buang semuanya ya. Ikan masih bisa, telur masih bisa. Tapi kankernya udah stadium 4 parah ganas, kalau telur pun buang. Protein dari mana? Kedelai, kacang-kacangan, polong-polongan. Ya, memang betul jadi kayak vegan. Itu kalau targetnya tidak kemo, tidak radiasi. Wah, saya takut Pak kalau nggak kemo radiasi, ya udah, kemo, radiasi, sembuh, supaya nggak kambuh baru jadi orang vegan mungkin boleh sedikit telur ya telur atau ikan. Ya, yang warna putih. Warna merah pun kalau ikan enggak karena merah itu dari darah. Ikan itu putih, daging itu putih. Kenapa merah? Ada darahnya. Sedangkan ya darah itu kan sebenarnya haram, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kanker jangan ke FRS. Ya, apalagi diet keto. Orang pernah kanker 5 4 tahun lalu. Anak diabetes, disuruh diet keto. Kambuhlah kankernya. Udah berapa orang WA saya, bener Pak Jarot. Nah, makanya sudah bilang. Ya, saya nggak dengar apa yang Bapak bilang. Saya belum masuk WA BA grupnya Bapak. Aduh, Pak. Gimana dong, Pak? Masuk grup kanker. Cuma diabetes? Gampang. Jangan makan karbo, makan daging. Sudah kanker, nggak boleh makan daging. Udah kanker sama diabetes. Nah, loh, gimana? Ya Waduh, itu berat. Tapi bisa tetap. Tapi cuma lebih berat. Pak Bawur runtuh itu diabetes, dan dia kanker. Kenapa? Bapak-bapak awalnya diabet. Diet keto, nggak makan, makan sayur, nggak makan buah. Gulanya turun, dua tahun kankernya muncul. Jadi kalau orang nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Gulanya turun, betul. sembuh Pak. Saya pasti berdoa aja mudah-mudahan loh ya. Anda nggak prostat, Anda nggak ginjal rusak, Anda nggak kanker. Karena beberapa orang nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Mulailah selnya membelah error t nggak enggak bekerja. t sel itu yang membunuh kanker, enggak bekerja. Enggak langsung kanker. Karena terdeteksi kanker, itu butuh sampai sepuluh ribu. Sel kankernya baru terdeteksi. Oh, kena kanker. Butuh waktu 2-3 tahun. Makanya kalau orang diet enggak makan sayur, enggak makan bumbu, gulanya sembuh. Kankernya muncul. Itu namanya lepas dari mulut anjing, masuk mulut singa. Hati-hati soal diet. Saya sering berkata betul-betul hati-hati. Hidup ini enggak main-main. ya Jangan diet, istilah saya, maaf nih, sedih, diet ngabur ya. Orang yang kena stroke, udah berapa orang. Pesan saya masuk rumah sakit. Teman saya di Palembang, malnutrisi. Tangga saya, prostatnya bengkak. Gimana enggak bengkak? Makan nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Bumbu itu antioksidan. Orang kanker nggak makan bumbu. Waduh, dengan cepat dari 1 ke 2 ke 4, ya. Jadi Anda harus eh, hindari yang ada kanker, diet keto ya. KFLS itu masih ada gitu, tapi ada LFS-nya, ada bumbu dan sayurnya. Itu pun tidak dirancang untuk orang kanker. Ya, Belajar di grup, makanya saya pisahkan ada grup diabetes sama grup kanker. Karena ini kayak bertentangan perlu makannya. Ya. Sekarang buka lagi grup saraf dan tulang. Jadi yang grup diabetes, grup kanker, dua arah. Ada mentor-mentornya dokter yang penyintas. Di grup kanker ada dokter ongkolog, dokter yang pernah kanker. Jadi ada pengalaman ada ilmu di diabet ada dokter Mira 6 tahun lepas obat lepas insulin ya diet K flS maka dokter Mira nggak ada di grup kanker nanti nggak jadiri K flS Kakdok orang kabu lagi kankernya ya jadi semua ada ilmunya ya Pak, bagaimana cara memeriksa usia metabolisme? Pergi ke klinik kesehatan, eh, yang gampang gratis. Saya ini suka yang gratis gratis ya. Saya punya namanya teologi pengiritan. Gimana yang irit-irit? Anda pergi ke counternya KB Pharma, <laughs> ya. Kebanyakan di mal-mal yang besar ada tuh, ya. Bisa nggak di sini aku cek kesehatan? Kalau yang itu, ya beli produk dulu pak. Kalau beli segini gratis asam tes darah. Beli nilai gini gratis tes kolesterol. Mau yang tes usia metabolisme itu, loh. Bapak beli ya, bisa berapa? Dua ribu tiga ribu nanti. Tes itu gratis, gitu ya. Beli susu, diabetes boleh. Beli apapun boleh. Beli probiotik boleh, ya. Itu kalau mau gratis, ya. Kalau enggak, ya doktrin penjuru, dokter Cynthia yang terapi osom juga. yaitu dia, ada saya sering ngantar mertua waktu masih belum ada ya. Sekarang mertua tadi dipanggil Tuhan, dia lumpuh ke dokter ke rumah sakit suruh operasi dengkul satu dengkul satu juta dua dengkul 350 juta terapi oson, cuma satu kali datang enam ribu tambah metil tambah apa jadi satu juta 10 kali sembuh lebih murah lumpuh di kursi roda jalan ya maka saya jadi kenal dokter uh, singja terapi oson. kayak darah diambil dimasuki oksigen ya oksigen murni oson. ya kayak dokter terawan ya darah diambil kasih sesuatu yaitu rahasianya dokternya balikin lagi itu ya cuma kalau dokter rawat kan satu paket misalnya 60 juta atau tujuh juta atau sekitarnya ini terapi ozone awesome, hitungnya per kali datang ya kalau tersebut kali datang sembuh tinggal perawatan sebulan sekali jadi lebih hemat itu juga ada tes usia metabolisme ya pak jeda waktu antara ret dua tiga boleh minum boleh kalau haus ya minum aja batuk ya dikeluarkan saja Nah, tadi eh, masih ada yang soal lendir tadi, ya. Oke, orang-orang nafas bisa berkeringat luar biasa. Ada yang berlendir, apa itu? Semuanya lendir, keringat itu semuanya racun. Bahkan, jangan kaget kalau misalnya BAB-nya hitam banget, ya. Sama seperti orang-orang program detok ya. Dengan, dengan uh, wortel, lah, dengan apalah, pakai detok, lah. Ketika gitu ya. tempel, koyok, lah, koyo jadi hitam, bisa berkeringat luar biasa." Kafri, stadium dua, kanker. Operasi, kemo, radiasi, kepenang, sembuh. Hampir satu miliar habis. 2 tahun, kambuh, taruh 3. Kemo, radiasi, sembuh. 2 tahun, kambuh, taruh 4. Itu udah habis. Capek bayar, capek kemo, kayak digebuki, kosong semuanya, panas, bibir pecah, nggak bisa minum, imun, drop, nggak boleh luka selama masa-masa kemo. Dia nggak sanggup menghadapi kemo lagi. Tapi udah taruh 4. Tuhan kalau mau mati, mati, kalau mau hidup. hidup. Tapi saya mau pola hidup sehat, makan sehat, pola nafas olah nafasnya tiga jam sekali satu jam sampai berkeringat sekarang udah menikah punya anak kankernya bersih sehat ya itu yang saya undang di zoom saya anda bisa lihat perekamannya Gafirlah bersaksi ya sama dengan kliennya kas Titipus Pak. ya Sembuh dengan olah nafas Titi Puspa tadi yang tiga <tuh> jadi berkeringat berlendir ya. buang aja lendirnya tidur bangun kenceng susah tidur nope, nope biski breathing sebentar sampai lubang panggetungnya pasti tidur lagi. Sekarang saya tidur jam 9, bangun jam 5-an. Dulu saya bisa, dulu saya tidur jam 1 jam 2. Karena 8 tahun ekspor, biasa tidur pagi ya. Oke, waktunya habis saya harus hentikan zoom -nya. Nanti bisa bertanya yang belum dijawab tiap pagi. Tiap pagi jam 5.30 kita praktek bersama tanya jawabnya pendek, penjelasannya juga hanya 3 menit 5 menit ya 5.30 mulai 6.15 selesai 5.30 mulai 6.15 selesai ya itu kita praktek bersama tiap pagi maka WA grupnya satu arah cari filenya gampang kalau mau bertanya enggak bisa di WA grup ya mau bertanya hadir Zoom itulah waktunya untuk bertanya dan menjawab oke selamat pagi sampai berselamat beraktivitas ya saya stop pertamanya